Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Kali ini, bro, kita akan mereview Skin Legendari terbaru, ma bro ya, karakter dan shotgun Kebanggaan player Battle Royale, ma bro ya. Ya, eh Untuk kali ini, bro. Wih, deh. Yeah. Let's go deh, langsung saja kita review ma bro. Ini karakter ada istimewanya ketika masuk lobby ya. Wah, kita lihat nih ma bro, langsung saja ke multiplayer. Nah, berisik sekali men. Seperti main gitar hero Mabru Anjay we. Ya jadi seperti ini Mabru ya Bentukannya dari shotgun terbaru ya Legendary men ya Yang ditunggu-tunggu player battle royale sih ini Harusnya kita reviewnya main battle royale ya Tapi sebelumnya kita main ke MP multiplayer shipment dulu deh ya Karena mata banget nih senjata ginian Mabru Kita pakai di shipment ya kan Buat grinding-grinding apa ke ya ngerjain misi ya Di MP memang bukan jadi favorit Mabru Tapi di battle royale inilah yang yang terbaik Bro ya Mungkin melebihi KRM Mabro. ya Mungkin melebihi KRM di Battle Royale Let's go Mabro kalian lihat ini ya Senjata HS Kita inspect dulu mantap nih Oke suka sekali Mabro ketika shotgun hadir ya Let's go hmm. Hmm. Ngokangnya lama betul Oke okay. Oh, ini mantap sekali Ma Bro. Kita uh, mainnya Sambil nge-scope-nge-scope ya Boah Reloadnya sih lama ya Tapi ini shotgun bukan main Dah menurut oca. Hmm, Mana musuhnya Wow Reload dulu kita ya Hehehe uh, Aduh suaranya Mau berisik kali Ya mati aku Nice. Hmm. Kelas. Kita reload dulu, kabur dulu ya kan. Mana musuhnya? Wow ah, jadi bokong mah, Bro. Dasar tuh orang ya. Oke. Okay. Woi, kok enggak one shot one kill ya? Ah apa kau nggak menangis? dibuatnya oleh Ocha DZ <laughs> cepet banget Ma Bro ya suratnya begitu saja ya kan? yuk kita langsung aja review ke Battle royale Royalnya deh Let's go, hey okay. Ma nah, Bro, Uye, sudah di dalam sabu, lihat Ma Bro, ya. jalannya udah kayak model aja nih ya, hmm. seperti Wonder Woman negaratan Ma Bro, yuk Let's go, kita langsung turun aja ya yang tempat serem-serem nih. Wah, tempat paling barbar se Seluruh dunia CODM ya kan Let's go Kita langsung turun saja Apakah nolca nyampe? Nyampe lah, masa nggak nyampe? asem, Salah turun dong ah, Salah turun mau berocak Ya udahlah ya, kita naik lagi aja Capek, capek, capek, capek Salah turun teman-teman okay lah. kosong yes kosong aku suka sekali ya padahal ini Oca sudah party mainnya mah bro ya harusnya manusianya banyak ini teman, -teman pada menghilang cuy gak jelas memang Oca sedang mencari HS mah bro, dimanakah syargen HS tidak itu HS Bo, itu bukan syargen HS, itu BY barusan ya, kapa 7 oke B, kita ambil dulu aja mabro ya Pelurunya kan sama kayak shotgun HS Jadi kalau udah nemu, Sudah nemu mabro Tarah, Anjay Inspike dulu di, di battle royale Ya gini, -gini aja sih Inspikeannya sama aja mabro Ya ada Jack 12 tuh Waduh Eh ini Double HS kali ya nih, Serem ini double HS nih Menggila nanti aku ya Yuk Masuk saja. Kita gas. Yes. Bang, ayo Bang naik Bang, dari musuh Bang. Siat dene orang kagak mau naik apa ya? Iya, gue tinggal lu, gua ya Allah naik HP. Nah, gitu, coba cari drop aja ya kan? Two hours later udah kebuka belum sih? Belum ya? Open, open, open, open. Kita habis itu langsung ke airdrop, airdropnya di Di mana ini, Bro? Go go go go go go. go Mantap, mah, Bro. Woo. Eh, hey, Bawan. Mati lo. Foi oh, tuh ada orang tuh sana. Yo, yo yo yo yo yo gas lagi yo, gas lagi yo. Bang, lo kemana itu? Ada siji Ji. Ini teman Oca ngapain sih? Malah perang sama begituan. Ya, ser tabrak dulu nih. Ayo, Bang, naik, Bang. Petaan anjay, udah tinggal nih, koy, naik koy, aduh, eh takut lagi nabrak. dek hey, Ini anjing ganggu kali. Mati kalau lu. Cuma kita mati mah, Bro. Sini lu, sini sini. Bang, Bang. Di on ya? Oi, oh, iya Bang. Halo. Sini, Bang. Di mana musuhnya ibu nuluh? Nalirkan, eh. hah? Nalirkan helikopter. Nalirkan terbang. ngomong ngapain? Kagak dengar gue. Gak jelas ngomongnya. Nalirkan terbang. Dia nembak apa tadi malu? Hmm, menangis kau. Nice, ya, hey Bang. Bang, bang itu anjing dibunuh ditembak. Abang, bang, tiga puluh bang, tiga puluh bang, tiga puluh. Rumah peluru, rumah peluru. Tiga bang, ini bang. Udah digerakin, bang. Ada orang nih. Mantap ya. Tuh, gue gocekan gue. lo ngomong apaan? Wah, bro. Kagak denger gue. Kurang jelas. Oi, bro. Kok mati? Dari belakang, kembang Santai, santai, santai, santai, santai, santai. Hmm. santai santai. Santai santai santai. Oi, Ocha DZ. Ini sih paling dewa. Secodem sadis. Let's go. Mana? Ah. Ayo sih. Gila, santai bro. Gue revive, gue revive. Lu subscribe Ocha DZ gak? Lu tau Ocha DZ gak? Tahu apa tuh? Gue revive, gue revive. Tenang, tenang. Tapi lo harus subscribe Ocha DZ. Nonton Ocha DZ gak di YouTube? Tentang. Nonton. Bang. Lu tau Ocha DZ bro? Keren. Mantap ya? Beri apa bang? Kenapa? Kenapa? Rentang bang, ringnya apa bang? Ngomong ngapain sih kagak denger gua, Mamah. Ring. Lu apa bang? Ring gua apaan? Bang. wah cil enggak ngerti gua. Anjir ada tank. Kampret tuh orang pakai tank. Sampai tuh orang pake tangan mabruin, ngeri kali weh Diselamatin dong Bang, Dengar kak bang Kenapa? Udah bagus kak bang Udah bagus apa? Oh iya udah bagus, udah bagus Lu ngomong apa tadi? Rangmu apa bang? Rang? Nih naik sini, naik sini, Nih, naik naik naik naik Rengku masih kecil, makanya tadi gue ngajak-ngajak party -ngajak itu biar musuhnya susah. Tadi kan gue send requirement tuh Di open chat, biar musuhnya susah. Ada orang tuh di atas bro. Sini sini naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi. Uh, buset diapain itu? Nah. Bang. Sabar, sabar, sabar. Well, selamatin enggak ya? Ah, bocil ada-ada ya. tendang kan lu. Ada tank astagfirullahaladzim Ah ada tank dah, konyol tanknya Najis teng. Gimana nih cil, gue gimana nyelamatin lu nya? Gak apa-apa, jangan bang. Hmm. Woi! Allahumma ah ya lah gimana ya guys ya? ya ya udahlah and like, way, I yeah <laughs> <laughs> <More more>: <Overwatch> umur itu ah, gimana ya guys e, ya, ya udahlah. <tik> ya gege. OCDC tiba-tiba dan gamenya tidak bisa dilanjutin ya Sokelah Pak Bro ya e, Berarti kita sudah mereview ya Oh dulu tadi udah mantap-mantap ya SGSG tuh udah bagus-bagus Padahal sayang sekali Bro Sangat disayangkan ya ya lah Jadi ini Gansman Auto Attachment-nya, Mabro Silahkan kalian lihat ya Yang ketutupan sama facecam ini MIP Laser 5MW Oke, kita ujian video kali ini, bro Untuk kalian yang pengen beli akun CODM Menanti skin ini Langsung aja file Instagram it, Kita jembelin, Mabro Tunggu di sana Nantikan skin-skin-nya, ya Pastinya kalau dengan akun-akun itu Pasti lebih murah, Mabro Oke, okay? yuk Yo. See you, Mabro Dadah semuanya Yaudah Dadah semuanya See you Next